Lumayan tebel nih bahannya. Bahannya lumayan tebel. Dan harganya Halo, selamat pagi. Jadi hari ini mau ganti apa namanya? Ganti spakbor. Jadi waktu itu spakbornya itu ditabrak. Dari belakang sampai pecah. Nah ini udah gue copot sih, gue pasang aja biar buat gambaran pecahnya. Jadi pecahnya itu di Apa namanya Pas, pas baut ini, pecahnya. Dan di sini juga sebelumnya udah pernah pecah. Tapi karena yang ini belum masih bisa nyantol ke sini, jadi ya nggak gue ganti ganti. Dan pada suatu hari ketika jalan macet disundul dari belakang, berak. Jadilah pecah. Dan akhirnya harus ganti. Oke, okay, kita cepat aja. Wah, sorry. Dekil nih, belum dicuci. Bisa kena hujan. Sebenarnya lumayan tebel nih bahannya. Tuh. Bahannya lumayan tebel. Dan harganya, gua kasih tahu. Ini. Gua beli online. Langsung dari pabriknya, di Karawang jadi dikirim dari pabrik yang Karawang karena kebetulan kan enaknya ya motor apa TVS itu dia punya pabrik sendiri jadi spare part tuh uh, yakin lah gue tuh pasti gampang spare part nyarinya ini aja gue belinya di di websitenya di, jadi beli online pesan di website dan dikirim gratis dan murah ini cuma 32000 sepak baru kayak gini original ori asli ya kita buka aja ya, nggak gua ambil kater. ya kita buka langsung unboxing guys. selesai dari T V S. di Karawang, nggak ya, kayak baju dulu kan baju juga ada tuh, cuma baju dia nggak punya pabrik di Karawang, eh nggak punya pabrik di di Indonesia ini karena mungkin dia mau berpikir jadi lebih murah kali ya. Genuine part. Terima kasih tanda terima. Oh tiga puluh ribu sorry bukan 32 tapi tiga ribu chain cover. Saya jalan. iya yeah. Oh nice Tebal ya Dia tuh gak main-main loh bahannya Oh iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya yeah. Mari kita pasang Sama kan? Original bisa sama sama dia. Good. Tapi dulu. Nih patahannya nih. Ada uh. juga. Tenang aja, gampang dia kerpaknya dan gak mehong. Ah, uh, belum ambil baut lagi. Ya eh, baut. Ambil namanya peralatan dan jok apa aja ini juga gede loh, kok bisa masukin apa namanya masukin ini teknis. Jadi sebenarnya kalau mau buka jok itu kan nah, ini ada kuncinya. Tapi karena di sini juga ada talinya, jadi gue main tinggal dirogo aja sih, dirogo. tinggal tar talinya, langsung Gak usah pakai kunci kuncian. Ini jas hujan ukuran triple XL muat. Siapa bilang motor langing bisa bawa bawa jas hujan? Enggak usah pakai box. Taruh dalam joknya aja cukup bro. Ini isi isi jok gue. Nah <laughs> ya kunci? Jas hujan super gede. Ya udah udah gini. Masih gampang Masih and play Ini bener-bener Dan luarnya Fungsi ini sebenarnya Jangan diseperein ya ini penting banget biar jaga lo atau pembonceng atau penumpang biar kalau misalnya pakai rok atau jas hujan yang gede itu nggak masuk ke apa mencegah pakaian atau rok itu masuk ke rantai kan bahaya. Jadi jangan pernah spinin cover chain cover cover rantai. Hmm. Penting banget. kecipratan biar kalau misalnya habis dikasih oli dia enggak nyeprat ke ke bodi ke, ke bahkan ke celana lu bisa juga kecipratan kalau nggak ada ininya kan kalau habis di oliin rantainya gitu. Nah, oke cukup. Pecah, pecah. Cep. Mantap kan. Sip, Satu kelar. Terus gue mau pasang nih nah, Baru belakang doang dipasang Karena dia udah harus ganti Tuh, masih 2020 belum diganti Sekalian kita ganti ya Gak susah ya? Jadi tuh tadinya biar niatku sih biar gampang lopas. Jadinya gue lepai Tapi dia jadi sangat Gak daripada Yulaman? jarin aja di sini, jarin di sini. Jadi kayak gini nih gua kasih dudukan slot nomornya sendiri. Karena aslinya kan ada di sini. Kalau di sini itu karena dibatok batok apa namanya? Uh, headlamp -nya gue turunin, tuh, kan. kan. Kan diturunin karena kalau terlalu ke atas agak wagu jadinya. dimodifikasi modifikasi dikit lah diturunin. Nah, alhasil kalau diturunin kan otomatis bottom frame kalau yang kalau pakai dudukan aslinya itu pasti kena kena sparkboard itulah kenapa plat gue ompetin di sini jadi lebih keren juga sih kalau di sini kayak kayak gimana gitu kayak kurang kurang oke okay aja lah jadilah taruh di aja tapi jadi ribet kalau parkir jadi kita harus nyebutin plat nomornya karena tukang parkirnya nggak bisa lihat plat nomor kita karena ngumpet kan kita pasang yang baru 625 Pas banget sih, kebetulan pas dikitin global. ya. Sabar ya. Dikit lagi, dikit lagi. ah. Dah. Ya, nah, nah, nah, nah bolong, tinggal di dipasang nih, nih <tuh> minta obeng <tuh> ah, rebutan obeng nih ngerender nih gue <tuh> Oke, okay, sebelum baterainya habis, kita closingan dulu. Jadi, semuanya udah selesai. Clear. Terus, buat nomor juga udah selesai. Oh, keren kan, di kolom gini. Walaupun habis susah, tukang sakit lihat. Oke, guys, terima kasih dan nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Dadah dan darah. Dadah. Makasih, guys. <laughs>